Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Kepada Hamidah hope you are always happy and healthy forever. Let me introduce for you: my name is Kada Hamidah, and uh, for the third meeting, we will learn about super friends. Nanti akan ada video tentang super Superfriend dan anak-anak kelas -anak dua, silahkan disimak dengan berikutnya. Okay, let's check it out. Oh no! Not again. <laughs> Careful, Thunder. Oops. Oh. What's the problem, Mom? Can you see my keys? They're under the car. <laughs> Careful, Thunder. Sorry, Mom. Mm, I love chicken It's not such a bad day after all oh. mm. Bedtime Hooray No Nah anak-anak tadi kan sudah Melihat video secara bersama-sama nah, Untuk selanjutnya adalah Anak-anak menuliskan kalimat Sesuai dengan video yang tadi What does thunder do at this time? Apa yang dilakukan thunder pada jam-jam tersebut? 1. 7 o'clock 2. 6 o'clock 3. 8 o'clock jadi, tanda ini jam 7, jam 6, jam 8 itu ngapain ya anak-anak? Itu dilihat lagi videonya, dicari lagi. Kalau sudah ketemu, silakan ditulis di buku tulisnya ya. What does 2 do at this time? Nah, selanjutnya, biar gak bingung, ada kasih contoh. Contohnya, for example, thunder. Please in the park at 4 o'clock Tander bermain di taman pada pukul 4 Nah untuk tugasnya anak-anak semuanya Dilihat lagi videonya Pada jam-jam tersebut Tander sedang ngapain Oke anak-anak itu adalah pelajaran kita pada pagi hari ini Nah untuk tugasnya bisa dikirim ke Ustada Mida ya Oke okay, ustada mida rasa cukup untuk kegiatan pada pagi hari ini Untuk itu ustada akhiri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh